baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan terbaru dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabat ya tentunya kita sudah mendapatkan cedukan vitamin yang sangat luar biasa begitu banyak orang-orang yang minta foto bareng lesti dan rizky bilar ini real life luar biasa lebih indah masya allah mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan semoga idola kesayangan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya Amin postingan ini pun diunggah kembali oleh akun sandal putih bilar kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Allah. real life tuh emang lebih indah lihatlah betapa banyak orang yang masih sayang dengan Leslar selalu humble dan murah senyum luar biasa terbukti bersahabat ya dukungan semakin banyak semakin ramai dukungan yang tulus dari orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Rizky, bilang komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Di antaranya, persahabat dari akun Sunny Renaldi mengatakan, "Masya Allah, artis cuma leslar yang datang di tanah suci, banyak yang sayang dan yang minta foto bareng. Best attitude, idolaku. aku." Kita lihat juga persahabatnya komentar selanjutnya dari akun Atia. Umum mengatakan, "Sudah banyak kejadian kalau perbuatan kita buruk maka akan langsung dibalas dengan kejadian serupa di Mekah atau Madinah. Tapi kalau kita lihat begitu banyak yang sayang kepada mereka, Allah menunjukkan kasih sayangnya untuk Leslar karena mereka anak-anak yang baik luar biasa. Untuk berikutnya perasaan kita lihat juga cidukan lain masya Allah banget ya ini tentunya bunda Lesi, Papa Biral dan Baby El. Sepertinya ini tentunya cedukan ketika mereka mau naik pesawat Doakan yang mudah-mudahan Leslar family selalu diberikan kesehatan Dan selalu berdoa yang baik buat idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak tanggapan yang diberikan oleh para fans juga Tentunya semua orang terharu melihat momen Leslar family Persahabat ya yang tanpa tentunya ditemani oleh asisten kita lihat persahabat tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun Stengol Putih Bilar. Happy family kesayangan kalau lihat gini jadi terharu apa-apa dilakukan bertiga. Kita lihat juga tanggapan lain. Dari akun apartemen Bintaro buat dede, ya Allah. Bilar kau tega banget sih. Itu kenapa bunda sama abang dibiari jalan sih. Gendong dong. Harusnya istrinya sama anaknya. bawain juga tas bunda. Tega banget sih ya Allah kalian yang nonton video ini juga kok pada tega-tega banget sih dilihatin doang, bantuin dong senel putih bilar, aduh masya Allah banget ya ada aja kelakuan yang bikin ngakak Leslar emang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang, Leslar selalu menjadi sorotan banyak orang luar biasa, bangga banget lihat Papa Bi kayak gini dari dulu bersahabat ya dia emang tentunya manja banget, selalu butuh asisten buat bawain barang-barang dan bahkan tas kecil pun dulu dia jarang bawa, selalu asistennya yang bawa Tapi sekarang dia real, dewasa, real, bapak-bapak bawa barang seabrek dan berat sendiri Masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu bahagia rumah tangganya, rukun, dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian kita juga bersahabat, ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Lesler Boy Update Al-Fatih Bilar Bilar bikin story kemarin juga masuk berita yang sepatutnya istri nurut sama suami dan berita itu bilang batal tampil di salah satu stasiun televisi yang itu ikan terbang. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis. Mimin lihat kalau SCTV ngeberitain Bilar biasa saja tanpa ada crop crop beda sama indosiar. Para fans, khususnya Les Lovers, sekarang kurang respect banget ya dengan TV indosiar karena memberitakan Lesler itu bersahabat ya tidak sesuai. Lesler tentunya selalu menjadi bahan cibiran orang banyak. Tetap sebagai fans, doakan dukung apapun keputusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat ya di sini disugkan Baby El, masya Allah saking gemesnya ya selalu merindukan tentunya cidorkan dari Abang Fatih doakan juga buat Abang El mudah-mudahan selalu sehat dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin dan pastinya kita juga masih menunggu cidorkan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru.